serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik dan kabar bahagia seputar Lesler tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada kabar spesial banget ya mengenai sosok Rizky Pilar Kali ini persahabat kita lihat di Akun TikTok Aditya Rahman. Ini mengulas seorang Rizky Bilar, persahabat ya. Rizky Bilar ini disebut-sebut sebagai Sultan Bintaro, persahabat yang Selain aktor dan penyanyi, Bapak Bilar pun persahabat ya, tentu mempunyai bisnis yang luar biasa di mana-mana, ya. Ada bisnis kuliner, pokoknya dan lain sebagainya. Dan kita salvo persahabat. Dengan endorse yang masuk kepada Rizky Bilar ini Harga endorse dengan satu kali posting Ternyata dihargai Senilai 139 juta sampai 231 juta rupiah. Wow luar biasa persahabat ya Satu endorse, satu posting dihargai 139 juta sampai 231 juta rupiah. Luar biasa nih adalah kita Masya Allah Gak perlu keluar-keluar kesana kemari Mari persahabat ya Kesalahan kita ini Kalau menghasilkan Luar biasa persahabat ya Berkat Tentu hasil kerja keras Dari seorang Rizky Bilat Di postingan ini persahabat ya Banyak sekali tanggapan yang positif Salah satunya dari akun Instagram Pawonarsha mengatakan Masya Allah Gak perlu keluar-keluar kekayaan idola kita kalau kayak hasil kerja keras sendiri itu rasanya sesuatu leslar, masya Allah banget ya. Semoga selalu ngalir rezekinya, dan mudah-mudahan rezeki idola kesayangan kita juga menular kepada kita semuanya. Persahabat, sebagai fans sejati yang selalu mendoakan, selalu mensupport idola kita. Kemudian, persahabat disimak juga, bunda Lesi Kejora ini baru saja mengunggah video yang sangat cute banget ya, cantik, masya Allah banget ya, walaupun lewat jalur iklan vitamin pun kita dapatkan di unggahan ini persahabat ya penampilan Bunda Les diperhatikan sangat luar biasa cantik banget Masya Allah dan tentu komentar pun banyak sekali nih persahabat yang diberikan oleh para sahabat Leslar yakni dari akun Instagram Santi8171 mengatakan Bunda tambah gelis wow Bunda tambah cantik katanya tuh Masya Allah banget ya dan kita lihat juga persahabat Pak Ferry pun ikut Berkomentar, Pak mengatakan, baca DM or WA-nya kakak, katanya tuh, aduh cute banget ya Pak Masya Allah, selalu saja nimrung merungih dengan Leslar, Masya Allah, luar biasa ya, mudah-mudahan, idola kesenangan kita selalu membawa berkah, dan selalu menjadi inspirasi untuk kita semuanya, kemudian persahabat disimak juga, ini ada kabar bahagia banget ya, hari ini, tepat tanggal 17, Alhamdulillah, Tepatnya, anniversary Leslar Entertainment. Masya Allah, banget ya! Berasa baru kemarin tuh, bismillah. Semoga semakin besar untuk Leslar Entertainment, semakin maju, dan semakin di puncak pokoknya. Kita doakan yang terbaik untuk Leslar Entertainment. Info ini kita dapatkan dari kxb 30 ada kalimat caption juga yang dituliskan: "Satu tahun anniversary Leslar Entertainment." Berasa baru kemarin ya Bismillah Semoga semakin besar Semakin maju Dan semakin di puncak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Amin ya Allah Kita aminkan Doa-doa baik Semoga terkabul Amin Gak berasa banget ya Bismillah Untuk Lesar Entertainment Semoga selalu memberikan Kabar-kabar kejutan bahagia Hingga vitamin-vitamin selalu Dari idola kesayangan kita Untuk warga Konoha Berikutnya, persahabat disimak juga nih, kita mampir ke unggahan Kiki Bintang Pantura 4 nih, persahabat. Tanpa disadari, baru tahu nih, persahabat ya, 6 hari yang lalu nih, postingan dari Kiki Bintang Pantura 4 ini, mengunggah foto Bunda Lesti dan Papa Papabila saat di Menara Eiffel Paris. Dan kita lihat, persahabat, di samping ada foto Kiki Bintang Pantura, Realita dan Ekspektasi katanya tuh Kita salvok dengan kalimat caption yang dituliskan Coba disimak nih persahabat Maafkan kehaluan ini Si Pipi Ewin Ikut jadi korban Saking ngefansnya sama pasangan kakak Rizky Bilar Dan dedek Lesti Kejora Jadi gini deh Pokoknya Lesley selalu di hati Wow luar biasa persahabat Sampai suami dari Kiki Bintang Bantu Rampas saja ini ternyata ngefans banget sama Leslar tuh persahabat ya Kita wajib bangga nih Dan pastinya bahagia selalu Mengidolakan Bunda Lesti dan Papa Bilar Di luar sana memang banyak sekali orang-orang baik Yang selalu sayang Yang selalu mencintai dengan tulus Kepada Lesti dan Bilar Bahagia selalu ya untuk Kak Kiki Mudah-mudahan bahagia Sehat selalu persahabat ya Ini suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan Yang kita rasakan Kemudian persahabat disimak juga ternyata kemarin banyak sekali DM yang masuk kepada Kok Kris mengenai postingannya di gas pribadinya soal Rizky Bilar persahabat kita simak nih kalimat DM yang masuk kepada Kok Kris kalau lihat Kok Kris sama Bang B itu nggak tahu kenapa bawaannya ngakak sehat terus kok wah luar biasa banget ya. <laughs> Emang muka kita muka badut kata kok Chris Aduh masya banget pokoknya gesrek banget ya kok Chris Dan Papa B mudah-mudahan silaturahmi mereka tetap terjaga dengan baik Usaha jasi juga tetap berjalan dengan lancar Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kita Kemudian persahabat sahabat disimak juga di unggahan ig nya Bang Ariel Ini baru saja mengunggah sebuah postingan foto terbaru atau video terbaru bersahabat ya tepat berada di rumah Leslar kolam air kata Bang Boril masih berada di rumah Leslar ya bersahabat ya Bang Boril mudah-mudahan apapun yang dilakukan hari ini selalu lancar dan selalu dimudahkan kita masih menunggu kejutan baru hingga vitamin terbaru berikutnya di hari ini jangan kemana-mana persahabat tetap stay tune ya di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhayat berikutnya. Ini dulu informasi. Di siang ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.